malam sahabat doa semuanya kali ini kami akan melanjutkan novena kami novena tiga salam maria hari ketiga Adapun wujud doa pada malam hari ini yang pertama untuk inisial gerak badai mohon kesembuhan sekeluarga dari segala penyakit yang kedua inisial pancendeso Mohon dilancarkan urusan uang yang dipinjam orang Dan kesembuhan untuk istri yang bernama Akulina Yang menderita sakit kanker serviks Agar Tuhan kita Yesus Kristus menyembuhkannya Dan mohon keluarga agar saling memaafkan Intensi yang ketiga dari Tendi Pakarung yaitu ucapan syukur atas berkat Tuhan yang telah diterimanya. Yang keempat dari Giri Liunakin mohon perdamaian dalam keluarga. Yang kelima dari Ahmad mohon doa untuk pribadi dan keluarga besar agar terhindar dari roh jahat. Dan yang terakhir dari Saudari Tri Yulianti, mohon kesehatan dan keselamatan keluarga dari segala yang jahat Baik para sahabat semua, nanti pada saat setelah salam Maria Kita akan mendoakan dalam hati intensi ini Lalu dilanjutkan lagi dengan doa novena tiga salam Maria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 terutama karena aku telah tidak setia kepada engkau, ya maha pengasih dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmatmu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang maha murah ampunilah aku orang berdosa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang maha kuasa.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 karena kekuasaan yang ngedianugerahkan Tuhan yang maha kuasa kepadamu Maka dengan sangat aku mohon bantuanmu dalam kesulitanku Janganlah kiranya engkau meninggalkan daku Sebab engkau pasti dapat menolong Meski dalam perkara yang sulit Yang tak ada harapannya sekalipun Engkau tetap menjadi penolong Baik keluhuran Tuhan Kehormatan namamu Maupun keselamatan jiwaku akan bertambah Jika engkau sudi mengabulkan permohonan ini Oleh karena itu Kalau permohonan ini benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan yang maha kasih dan maha suci Aku mohon dengan sangat ya bunda yang kuasa dalam permohonan Sudilah kiranya bunda meneruskan permohonanku ini Kehadirat putramu Yesus yang pasti takkan menolakmu Pengharapanku yang besar ini berdasarkan kekuasaan tak terbatas yang dianugerahkan Allah Bapa kepadamu. Dan untuk menghormati kekuasaanmu aku berdoa bersama Santa Metilis yang kau beritahu tentang latihan kebaktian tiga Salam Maria yang sangat besar manfaatnya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita,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 Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah aku dari dosa berat. Perawan suci tahta kebijaksanaan, berkat sabda Allah, kebijaksanaan ilahi telah tinggal dalam dirimu. Engkau telah dianugerahi pengetahuan ilahi, tak terhingga oleh putramu. Karena sebagai makhluk paling sempurna, engkau dapat menerimanya. Engkau tahu betapa besar kesulitan yang kuhadapi betapa besar pertolongan yang kuharapkan darimu dengan penuh kepercayaan akan tingginya kebijaksanaanmu aku menyerahkan diri seutuhnya kepadamu supaya engkau dapat mengatur berkat segala kesanggupan dan kedermawanan budimu demi keluhuran Tuhan dan keselamatan jiwaku sudilah kiranya bunda menolong dengan segala cara yang paling tepat agar tercapailah maksudku itu Bunda Maria, Bunda Kebijaksanaan Ilahi, Perkenallah mengabulkan permohonanku yang penting ini. Aku mohon ini berdasarkan kebijaksanaanmu yang tiada bandingnya, Yang dikaruniakan kepadamu oleh Sabda Ilahi Putramu. Bersama Santo Antonius dari Padua, Dan Santo Leonardo dari Porto Mauritio, Pewarta Kebaktian Tiga Salam Maria yang Rajin,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 dan terpujilah buat tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda yang baik dan lembut hati, Bunda kerahiman sejati yang akhir-akhir ini disebut Bunda yang penuh belas kasih, Aku datang kepadamu dan mohon dengan sangat, sudilah kiranya Bunda memperlihatkan belas kasihmu kepadaku. Aku tahu bahwa aku tak pantas mendapat kurnia itu sebab berapa kali aku menyedihkan hatimu dengan menghina Yesus Putramu. Betapapun besar kesalahanku, aku sangat menyesal karena telah melukai hati kudus Yesus dan hati kudusmu. Engkau telah memperkenalkan diri sebagai bunda para pendosa yang bertobat kepada Santa Brigita. Maka ampunilah kiranya segala tidak tahu terima kasihku yang sudah-sudah Ingatlah saja akan keluhuran Tuhan serta kerahiman dan kebaikan hatimu Yang akan terpancar dengan mengabulkan anugerah permohonan ini dengan perantaraanmu Bunda perawan yang penuh kebaikan, lembut hati dan manis Belum pernah engkau membiarkan yang datang memohon pertolonganmu atas kerahiman dan kebaikanmu dan lewat doamu aku mengharap dengan sangat anugerah Roh Kudus Dan demi kuburan namamu bersama Santo Alfonso Maria di Liuri, Rasul kerahimanmu serta guru kebaktian Tegas Salam Maria ini aku berdoa untuk menghormati kerahiman dan kebaikanmu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu,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 Thanks for watching this video please subscribe our channel.